Kali ini saya akan mereview motor Honda Astrea Grand Tampilannya sih oke, depan sudah diubah cakram Ini dari sisi arah samping kiri Beranjak ke penampakan bagian kanan belakang bagian kenal pot sudah diganti tapi ada bagian yang paling aneh menurut saya teman-teman eh, coba kalau bisa nempat eh, di bagian mana eh, beda lain daripada yang lain ini modifikasinya saya nemu secara langsung baru baru kali ini Nah sekarang kita menuju ke bagian yang paling inti teman-teman Nah sekarang kita beranjak ke bagian jok Nah ini jok yang di bagian depan ini dikasih lubang teman-teman Baik nah, Tadinya saya sempat bingung buat apa Ternyata ini buat isi bensin Teman-teman Dikasih lubang biar praktis Nah gimana menurut teman-teman Apa alasannya jok di bagian depan Dikasih lubang eh, Bisa berpendapat di kolom komentar Salam kreatif Tetap semangat semangat terus Semangat tanpa batas